Harga emas hari ini 24 karat yang dijual di pegadaian Kamis, 8 September 2022 terpantau turun untuk cetakan UBS dan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp539.000 atau turun Rp5.000 dibanding harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 494.000 turun Rp 2.000 dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 974.000 turun Rp 9.000 dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 929.000 atau turun Rp 3.000 dengan harga Rabu, 7 September 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.635.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.539.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.214.000. Sekian harga emas untuk tanggal 8 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.